Saya bilang ini klos gua untung gua ya, ya saka dari saka dari gua maknane porsinya di bawah tolabul, el <hesitation> kau cukup terus rantung gua besombong, sekere ranga lem ratau wiridan, raba sombong mana, pemenan raba besengak beserta wiridan ngaramno wiridan, malah lucu menang, beserta wiridan ngaramno, cuma ana untunge. kenapa ndak wiridan kan menurut saya haram. jadi rando enteng ini, ya tapi ya lucu ayo, menghilang pengiran orang olahuma ndapopo, menghilang pengiran kok kokak. Gak oleh wah aneh menahimalah. malah. Abi ras keder salah tapi aneh uangiling pengiran kok gak. Nah, aku kan gak no wong <laughs> iling, kuduti, tertip nong uangiling pengiran. Cara niling kududi tertip nong. Gak cara gampang ini. Kueiling Pak Jokowi, tailing Pak SBY, tailing Pak Harto. Terus mau eling mengenai doi lu juga. Misalnya, aku eling be Pak Jokowi. Wong solo, itu Pak Jokowi raba enggak? Tapi nak bu eling karena gawe tol, karena gawe bendungan. Sing dilingilah kan? bangga mereka sing dielingi pres tas ini misalnya Mustafa taelingi koyeling Mustafa eleng uonge mau nganagi gue ngarap istewa nganagi turunan mangkel kabe mangkel koyeling roh kenya eleng uonge gedut nak nganagi beberapa murah pakai guyu banter kan mangkel tapi nak deleng eleng dari sengape koyeling roh ken wow minasa vaginal awalin Wah. kan keren oh Mustafa minasa vaginal awalin podo terus keren ya obo misalnya Allah bo eling mau prestasi opo iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin duwe ke mapek. Opo kok bojok bakas? coro Cara bojowo-bojowone, cara coro, coro basa gauli bojok bakas barang fara seng cemen opo? Makanya opo itu kalau kalau nyeritakan zat itu yang keren-keren aku singga langit bumi ge serengenge. Misal mosok opo sing gawe bojone ruhen. Kan ya ya keren tapi kan itu, terus gak gaul lah maksudku Faham tak maksudnya? Jadi eleng pangeran aku duduk tertib no, maksudnya dengan sifat sengker keren. Laya bayangan yang gue nih, uang eleng menusawai, wong seneng mengganggu sifat keren. Lalu kemarin disebut wali lahil asmaul husna, nah eleng pangeran mengganggu sifat-sifat sing a? agung, walauhul masyalul a'la bisa mawat. Allah itu punya sifat-sifat sing al-a'la sing sangat luhur. Terus Allah buat sifat kenapa pakai suge? Wah, aku tahu iya aku nunggu terus ben bensuga melalui dituruti pengeran di dunia-dunia itu dunia bareng sepele. tapi nak aku ngomong ini Indonesia itu negaranya tertib, barokahnya masyarakat menjauhi persinaan menjauhi narkoba dan itu karena didikan agak kan keren Allah sebut dalam konteks besar Nah, orang alim tu orang yang mentakpe apa yang ditakpekan Allah. ibu ya, allah ketika nasi zinobi inna nahuka sangat buruk wasaa ana apa Zabila. pembunuhan juga gitu siapa yang membunuh orang mukmin yang tanpa hak maka diancam neraka Gini-gini. Ya jelas ibu ya, lo suwun ya. wong kutu senang ilmu senang wiri yo ya, tetapi ritan gue ngoi ngoi ngoi ngoi ora ngoi ngoi terus apa jadi sore kolai sangi sore ngaji tetep maksudnya ya sore kolau mengganggu nabo ngaji orang kok terus kulau kepengen jenang seneng kulau bukan penting zaman seneng kulau orang rapenting kulau kepengen itu senengnya pangeran rasanya senengi bu senengi malah ribet senengnya main soan malah ngelengalowong -ngel -ngel soan kiai ya, pas ngaji tak kada nih soan kiai nak main baru kau pas cici cici ya kiai-nya sudah milik publik suasananya ngaji lan soan paling terus suasana nih jam pinten rawe ini. Sehat nopo bote naga, sehat Gak, ini aneh-aneh wane, maksudnya takok aneh wu barang-barang rap penting bina wu, nak kurang pegawai malah takok, tamri kau musim pundi, musim nopo ni musim tembakau <laughs> malah kadang takok, ningin ini musim nopo musim hujan, wane kiai nepe dudusan wu, cerita rute, <laughs> musim rap penteng, woi tema-tema rap mana aneh wane, zaki yai uca bakas mouno wu, mau oh, seneng kaya ya deh no, po ngaji selianya itu gak penting kecuali yo ya, kadang-kadang kadang-kadang yo ya, sepuluh tahun bisa nih kadang-kadang oh suwi temenku sufi an <laughs> suwila aja sering ngaji lihat dia itu saat sepati ya po dia kan sahabat buat Nabi kayak kenangannya gue ngaji dia sering ketemu Nabi tapi suasana sebenarnya gak sowan itu yang salah pamrak Sering ketemu Nabi, sebenarnya suasananya ya suami ketemunya di masjid itu ya Nabi ngaji, Nabi kalau ngaji itu relax ya kucil, kucilkan, relax terus. Kadang ya dijak bodoh, ini barang sahabat apa-apa. Dulu kalian tadi, Nabi tidak bodoh, ini sahabat, ya, Tapi Nabi kan nggak mungkin ng ngelalas nabi bodoh ini, tapi Nabi nanti sahabat tadi yang bodoh ini ya, biar orang nabi kan, ya salah pantas oleh orang nabi. Jadi Nabi nanti jadi terpejal so benar uang kelaparan kafir akhir zaman kelaparan kafir wah apa butuh mangan kelaparan khususan dari nabi us bayarnya akhir akhir zaman ya menurut sahabat sing ustadz wah gak khawatir pas aku Dajjal, teko ini cerita kajian nabi itu nabi dajal teko bawa roti sama minuman us betapa menariknya dalam keadaan seperti itu Nak kuik, gelombinumani dajjal, roti ini dajjal nroko. Karena apa yang dikatakan dajjal nroko adalah suargo. Nanti katakan suargo adalah, jadi dajal itu wo nroko, gue suargo. Jadi sebab dia cari adek, saya takok. Tako. Gue ngomong takok lah, gue dajjal tapi kok takok. <laughs> Kecuali dia putune takok nako. Lu <laughs> cari adek gue wo ya. tapi kok tertarik bakal semua dajjal. Gak tau kok kangen, mentah kok. <laughs>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 Mawon. maksudnya maksudnya maksudnya maksudnya maksudnya maksudnya maksudnya kalau tak mangan roti ini dajjal gue tak obey tapi aku tetap iman baru tak bodoh nih <laughs> wong dajjal mawon maksudnya wong wong dajjal mawon mau jadi dajjal kan bodoh itu so <laughs> tapi, <laughs> tapi akhirnya guyu. nabi udah Toki kiamat terus dasar itu no. gue gara selingan mau itu <laughs> sih seperti nabi Istigil, nak dalam keadaan ke, ke, ke, di mana si sahabat ini mikir, ad-darurat bihol, maagurah, man, man, takal, kau, awak, kau, kita usul man, ngeten Nuku kelaparan banget, tapi kelaparan banget, mawon maagun, nak dirayu dajjal, sing mangan Kudu, ngafir. kan sarate, mangan, kan, pakete, kudu kafir, ngafiri, Allah, iman, be, tak tamu, nijo, iya, nabi, tapi, kulon, bodoni, wong, dajjal, maagun, wuyu, akhirin, nabi nanti, coro, cewek, sono, <tutup> <tutup> <tutup> Jadi jangan kira nabi itu terus uang sovan itu maksud Maksudnya itu ya sering ketemu tapi tidak sovan karena nabi memang miliknya umat. Jadi kalau ketemu ya di Sufah itu teras masjid. Ada nabi hanya nanti kana Abu Bakar sama Umar terus sahabat do cerita macam-macam zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu Nah cerita lu lucu -lu tuh kan. yang di single nanti Oh rara aku kuyan masuk marah-marahin. <tutup> terus fayat khudu amril mereka cerita zaman jahiliyah, kemudian mereka tertawa tertawa terus nabi wajat hakun nabi akhirnya ikut tertawa ya relax jadi gitu. kok terus warnet dalamnya nabi ganggu suasana keluarga istri anak itu ndak ketemunya di di sufa itu di diiterasi jadi akhirnya nabi ketika di dalam bener benar-benar terjaga privat di dalam makanya latat khudu buyutan nabi illa ayu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 Kalau keadaannya seperti itu ya Rasulullah, bahwa kenapa kita tidak makan saja dulu? Bariku dajjal tak tak bodoh nih ngapusi, kan ngapusi dajjal nanti. Hmm, nah karep dipecahkan pih, hukumi ngapusi, dajjal. <laughs>